Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman uh, Jadi ini Bang Iwan belum bisa menyimpulkan Ini apakah erupsi Apakah awan panas guguran yang jelas Teman-teman uh, bisa melihat ini asap yang Membubung tinggi yang Bang Iwan ambil secara live Dari uh, Sungai Lepra tepatnya di bawah jembatan Gelak Perak di Dusun Kamar Kacang, Desa Sumberbulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ini asap pekat berwarna abu pekat membubung tinggi uh, di atas langit. Ini belum ada konfirmasi ini apakah sedang terjadi erupsi atau apa yang jelas. Uh, saat ini sedang terjadi banjir lahar dingin di Semeru. Ini kayaknya abu abu vulkanik nih temen-temen. Jadi sekali lagi teman-teman visual yang teman-teman lihat ini Bang Iwan ambil secara live dari sungai Lepra uh, di kamar kacang desa Sumberwulo pada hari ini Sabtu 4 Desember tahun 2021 Untuk sekitar geladak perak teman-teman di jembatan perak di depan Sudah kelihatan gelap jadi untuk para uh, pengguna jalan Kendaraan roda 2 maupun roda 4 supaya Memperhitungkan atau berpikir ulang Jika ingin melintasi jalur biket nol Karena saat ini nih, nih, nih, uh, nih, nih, nih, nih, nih. Cuaca sangat gelap Ayo bap. Ayo Pak Oh sobek, ayo, Pak. Keluar, Pak. Teman ini petugas ayo, dari Polsek yang puro Bapak a. Ismail, berusaha ba. ba. menghalau warga yang sedang menonton atau super-super untuk segera meninggalkan ayo, tempat. Dan ini, teman-teman, visual untuk geladak perak, jembatan perak, hampir nggak kelihatan. Ini, ayo, Pak Mail, bentar. Ini sebenarnya apa yang terjadi ini Pak Mel? Pertama ada letupan kecil. Untuk sekarang diperkirakan masih erupsi besar ini Pak. Bisa ini dipen... erupsi ya? Ya. Sudah dipastikan erupsi ini Pak Mel? Masih belum bisa dipastikan. Cuma dari segi untuk awan panasnya sudah kelihatan. Dan ini sudah hujan abu sih ini Pak? Ya? Betul, betul betul betul. Ini sudah hujan abu. Ayo Ini hujan abu teman-teman. Di lokasi hujan abu. Ini semua pada lari. Pak, Pak. Ini uh, apa yang terjadi ini, Pak? Lektus ini, teman-teman, ya. hujan abu cukup lebat ini. Nih, kamera Bang Iman sampai kotor. ini gelap teman-teman sudah gelap oke kamera bangun sampai kotor ini abu-abunya tebel Cerahat. Ini motor Bang pun. Semen ini pak ya? ini abu semua pak ya? iya, udah deh, no. itu gajah lewat no. dari, dari mana ini pak? abunya abu pak? ini abunya pak. ya, dari dari semeru di atas masa erupsi gitu. erupsi masa erupsi. Oh, ya. ini Nih teman-teman, kamera Bang Iwan kotor. <tik> <tik> gak gak, hati -hati, pak. Oh, ini pakan ternak Ada juga kotor. Ternak. Ini kotor Bang Iwan. Ini lapanya hey. hey. udah nyampe sini, teman-teman. Wow, udah nyampe sini. Itu, kelapa di sungai itu. Oke, kita akan buka ini lava turun, teman-teman yang lebih teman melihatnya adalah lava yang turun. iya oke. teman-teman kantikan -teman, dulu ya ini ini sudah makin berdekat semakin berdekat erupsi teman-teman ini erupsi nih Ini motor Bang Iwan ini sempat mendekat temen-temen oh, udah melewati sungai udah melewati sungai di samping Baniwan teman-teman udah melewati sungai Kamar kacang Ini suara hujan abunya Sangat Terdengar keras Dan gelap ini teman-teman Weh kerikel Hujan kerikel Hujan kerikel Hujan kerikel teman-teman Hujan kerikel huh. Hujan kerikel suara, hujan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman.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 Memperhitungkan atau berpikir ulang jika ingin melintasi jalur piket nol, karena saat ini cuaca sangat gelap. Oh, sopir! Ayu, Pak. Keluar, Pak. Ayo, teman -teman, ya, Pak! Bisa keluar, Pak! Ini petugas lalu, Hari Polsek yang Bapak Ismail berusaha menghalau warga yang sedang menonton atau super-super untuk segera meninggalkan lalu, tempat. Dan ini teman-teman visual untuk geladak perak, jembatan Ayo, perak, hampir nggak kelihatan ini. Pak Mail, bentar. Yes. Ini sebenarnya apa yang terjadi ini Pak Mail? Pertama ada letupan kecil. Untuk sekarang diperkirakan masih erupsi besar ini, Pak. Bisa ini segera... erupsi ya? ya m -m. Sudah dipastikan erupsi ini, Pak Mail? Masih belum bisa dipastikan. Ini... Cuma dari segi untuk awan panasnya sudah kelihatan. Dan ini sudah hujan abu sini, Pak, betul, ya? Betul, betul, betul, betul, Ini sudah hujan abu. Ayo, Pak. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Pak. Ayo, ayo. Ya, ini hujan abu, teman-teman. Di lokasi hujan abu. Ini semua pada lari. Mbak, Mbak. Ini uh, apa yang terjadi ini, Pak? ini, teman-teman, ya. hujan abu cukup lebat ini. Nih, kamera Bang Iman sampai kotor. sudah gelap teman-teman sudah gelap di kamera bangun sampai kotor ini abu-abunya tebel iya, ini motor berbagi bangun. Kuila sampean ini, Pak ya? Ini abu semua, Pak ya? Iya. Bongkel deh. Oke, itu enggak bisa lewat, Bu. Ya. Dari dari mana ini, Pak? Abu ini, Pak. Ini abu Pak. abunya dah. Iya, Semeru ya? Dari Gunung Kebuan jarene. Dari Sruduk Semeru, menurut. Semeru jarene. Katanya dia datang kok dari Semeru. Iya. Kok masa erupsi ini? Gitu. Erupsi, Sampai erupsi. Korene, kok gunung ini? Pak. Nih .vale. teman-teman, kamera Bang Iwan kotor. pak. ini pakan ternak juga kotor. Ini kotor Bang Iwan. Ini rafanya hey, udah nyampe sini, teman-teman. Rafanya -teman. udah nyampe sini. Hey, itu kelapa di sungai itu. Oh, Andre. Ayo, Andre. Ini lava turun teman-teman yang lebih teman-teman lihatnya adalah lava yang turun. Iya, iya, iya. teman-teman tanggungkan dulu ya ini ini sudah makin berdekat semakin berdekat ayo ayo ayo ayo erupsi teman-teman ini erupsi nih. ini motor Bang Iwan kita mendekat teman-teman. Oh, udah melewati sungai. Udah melewati sungai di samping Baniwan, teman-teman. Udah melewati sungai Kamar Kajang. Ini suara hujan abunya Sangat Terdengar keras Dan gelap ini teman-teman Weh kerikil Hujan kerikil Hujan kerikil Hujan kerikil teman-teman Hujan kerikil huh. Hujan kerikil Sampai jumpa di